celem cenak terhadap islam yang ada di Eropah hamba islam tak ada benih islam dalam Eropah 1 Januari 1941 kan hmm. kala ada orang lain berayat dah pun tak apalah nah kita perangak-perangak itu hakikat apa ni satu mukara A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi shirah li sadri wa yasir amri واحلل لوقدة من لساني يفقهوا السلام عليكم الله الحمد لله الحمد لله kepada Adik kakak Kampung bangun Sting. Kalau mana nak ke rumah? Insya-Allah ada masa luang tu marilah. Kau boleh mari buka pintu nate, buka pintu telinggo, buka pintu hati. Insya-Allah kita sama-sama dengan muslimin. Alhamdulillah. Terima kasih kita kita kampung ni kena muncul terima kasih Pada te-email, kotak bila Kanak-kan makan dia Ada majlis ilmi Seminggu sekali ni Nah, muncul lah Bagi orang yang telah mari dengan di rumah Nampaknya Kalau mari produk dengar di rumah Potok saya dengar Lagi-hari akhirat Dia mahu jawab depan Tuhan sendiri lah Kita Alhamdulillah Baru dua hari naik tahun baru ni Nah Tahun baru buka tahun baru Islam. Sebenarnya nak kata tahun baru Kristian Satu Januari pun Satu Mukaran tahun baru Kristian Pun tak kena mana juga Nampak? Dan nak kata tahun baru Buzah Pun buka juga <tik> Nampak? Kita nampak jelas katanya. Cuma ada hak tersangkut sikit. Sakut pasal sedihlah. 1 Januari 1 Mukara 1941 dulu ataupun 1942 dulu dah. Kristian <coughs> gapah ambil balik negeri Spain. Andalus Andalusia Spain ataupun Sepanyol. Hak budak-budak weiron kita ni gila bola itulah Cordoba tu. Nah, bahasa Arab panggil Cordoba. Bahasa Masalah bagi Cordowa, Qurtubi itulah Tafsir Qurtubi Qurtubi tu. Islam mereth Spain, Sepanyol lebih kurang 760 tahun sehingga waktu ulama tafsir Qur'an maupun tafsir Qurtubi dan sepasang karen. Nah, tafsir Qurtubi ni dekat best bagi mereka kasih dah. Hmm. Waktu dia segera kele. Dia segera kele Jayo. Cuci Liching. Masjid tak silap saya dengar demo lah Lebih kurang 7000 buah masjid dibakar. Umat Islam dibunuh. Cuci lecing 1 Mkara 1941 Ataupun 1942 Kalau waktu tu buat dia Sambuk tahun baru semua waktu tu. Apa panggil celom celong, cahicanak Dapat Ramak umat Islam, dapat dapat Melenyapkan bendera Islam di kawasan Eropah Jadi tak kena lah Nih Oh, anak, anak orang Melayu Islam hidup sambut katil nampak kita pun serenok jugalah orang kita mati dulu <laughs> Nah, nak kata uh, tahun baru ni sambut peranokkan Nabi Isa 25 tahun warna Christmas tak kira 25 tahun war ni Kristian kata hari Maria beranak kepada Isa sebenarnya tak kena juga kalau mengikut korea kita kalau mengikut quran dalam surah Maria ini rajim, dan gegarlah ke arahmu bate pohon tama itu supaya gugur kepadamu buah tama yang masak Mana? maryam lepas beranuk tu mung bila lapar mung apa ni kocok buah tamal kocok buah tamal semoga buah tamal hak masak tu boleh memakan maria beganak seoranglah nabi so tak ada tok bidal dah kerana maria tu seolah kata kena kena kata huduh kena diasing diri oleh masyarakat kerana maria dia pun kata zinalah kerana duk, duk tak ada pak kena boleh kuat besar ha tu Asal Jadi kita tengok sini musim Masa meriah beranak adalah musim buah tamah masuk Buah tamah ni masuk musim sejuk ke musim panah Musim panah dah Jadi kalaulah 25 tanwar Christmas Tanwar ni sejuk ke panah Sejuk ke eh? Ini menyalahi dengan pendapat Al-Quran Dan cerita ni tidak menyalahi dengan Taurat Injil. Kerana Quran ni yang mari, ya ya ya mari, gapo mari aku panggil? Mari, mari sokong Taurat Injil. Musaddiqal lima bayn yadihi. Quran ni berbenarkan apa yang ada dalam Taurat dan Injil. Nampaknya eh? Jadi tak kena juga. Nak kata sambut Tabur Kristian 25 Christmas. Hari bergano Isa, tak kena. Kerana Isa nampak di sini ne nah, beranak Isa ni musim buah tamat masak. Ialah dalam Mina misalah. Tengok ni. Nah. Jadi kalau hak saat ni kena celem celong chaychna terhadap Islam yang ada di Eropah, hamba Islam tak ada benih Islam dalam Eropah. 1 Januari 1941. Kan eh? Hmm kalau ada orang lain guyat dah pun tak apalah nah kita perangat-perangat itu hakikat apa ni satu mukara hak siat hak hak hak oge buza tak nak kena gadalah sum kena ye pi mai hari lah langsung keran duduk duduk kono cuma mari tempat mata nak jadi sama dengan hak duk dang deh gede bes apa kita Itulah lebih kurang Sambut tahun baru insya Allah Pada ibu bapa Kita mari kepada masalah Salat kita hmm. Kita masih lagi Baru ni kita getik Eh baru ni pun sebulan sekali ni dah Jadi tak apalah Jadi kita pahayah dah kata Semaya kita ni Kena risau Serupa dengan Nabi SAW Bila beribadat Adalah Camping tisut kena serupa dengan nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita jangan nak capolah. Semaya kena serupa nabi, poso serupa nabi, wak aji serupa nabi. Kena ambil nabi jadi cerming suluh. Tak serupa tak keno. Walaupun manusia lagi kata keno. Hari-hari akhirat Allah orang buat keputusan. Gitu ke? ini ruka, ruka akidah kita ke Ustaz kita ni hari akhirat besok hidup balik belakang Allah panggil seorang-seorang lepas tu Allah buat keputusan siapa kenal siapa salah ha, sampai tu kita ni sedap kerana kita yakin kita dia bawa sunnah kita bawa jalan betul jalan kenal walaupun dia menele kata lah mana kata lagi kenapa? kita jangan mengaji saja lah ini yang silap paham sikit gana orang ni gaduh dengan orang apa, apa tak buat caranya duduk mari lari orang duduk mari hajar orang apa, -apa? Ha, tak boleh Islam ni kena mengaji beramal lepas tu royak orang supaya ini, saya ni saya mengaji saya tahu kata pesen ni kena kena saya pergi turut pesen kiri saya salah kenapa kena rakyat korea biasa ni. tak kira zaman Nabi dulu ke Muhammad pun dah bergaduh ke aku sekodamu nak bawa caramu tak apa jangan dia mari lari aku, jangan dia pergi hajar aku jadi sepamu nak buat ruak lagi, aku tak ada nak kata apa tak boleh, Nabi kata tak boleh aku kena beroyak benda dari Allah diwahyu kepada aku Oleh kerana tu kita dengar banyak sangat Dia ni duduk gaduh kat dia ha, Islam ni agama bukan orang yang duduk suruh Biasanya kena bergaduh ke masyarakat Raya Dia mau dengar Nak pakai, nak buat amal, tak sewa amal tu Bukan kita orang tu, tak apa orang tu Tak ada kena berkelahi sebenarnya Nah Siapa nak raya tak boleh, tak boleh lah Kena raya Sepatunya malam ni kita pergi ramal ni mai dengar bicara. Nah, patu nak boleh apa persetin lekat apa persetin serah. Kepada ibu bapa, adik-kakak kapung bangku semua Allah. Sebut kata ibadat ni tak kira ni kita nak cara hasmayah dah. Sebut kata ibadat dia kena tiru contoh nabi tak boleh dia fikir benda ni buat apa molek buat apa oh, tak boleh buat je tak boleh tak boleh bukan balas tu ibadat kalau fikir kata molek je boleh buat hmm, tu hantar ada kena hantar ambil eh? <laughs> mu tengok situ lah muazani molek maka buat bakal kena berlaku oh tu hantar ambil lagu tu Islam tak boleh hak aku grantee cak mohon kata kena dan betul berlaku oh Menurut itu. Menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Munturuh tu. Munturuh Rasul aku hatah wahyu pada dia tu. Kan dia ni aku kosong dah ngaji pondok belajar pandah baca pandah menulis pondok, aku kosong. Yang aku dah bos tu memori hak dari aku belakang. Jadi yang gerakkan ni, Mungkin ni dia gerak kiri hak, bergerak tu aku cuba kata kena berlaku. Hmm. Hmm. Boleh benar eh? Betul eh? Kerana Allah. Banyak dah kita dengar. Hak apa benda ni? Pasal ayat Quran juga. Wa <tuk> ma atakumur rasul nahakum anhu fantahu. Gapo dibawa datang oleh Rasul Muhammad? Hak Rasul argamu, tinggal. Pas ni suruh podok larang podok Benda boleh apa tak boleh buat salah mana? Ha. <tuk> Ah uh, main nampak bolak dengan otak kepala kita. Gitu. Mulai melaka. Ah uh, otak kenalah, tak kena. Kenal. Kerana kenapa? Kerana ibadah-ibadah ni nah al-aslu inal asla fil ibadah at-tauqif. Sesungguhnya asal ibadat antauqif. Tauqif ni kenapa? Kepada siapa? Eh, tauqif ni Allah. tauqif tauqif ni a uh, kerop hok dia siat dah sembahyang gorik Tiga rakaat. Hang nak tau apa? Tak boleh ke? Kan? Hendak tak ada lagi awal ah. Ah tak boleh tak boleh. Ya tauqif dia ada kerop ya. Ya ada kanah dia siat tu ibadat. Selepas sembahyang zikir 33 33. Hang kita was nak pahala banyak sampai sampai 50 sekara. Jadi kanah? Tak boleh kerana ia krok kerana ia siap dah tak ada orang panggil tau TV kenapa dah? Eh? itu ibadat ia ada krok orang asa hari mutu wave ni tayar berapa? ring berapa? 24, 18 kerana ia siap orang asa kalau kita ke pecah hubungan lain boleh tak? cari lancong pesak enggak kerana dah pelang kita nak pukul malam eh tapi cara lancong yang tak macam buka orang asa ni satu Dan Ibadah ni Dia Al-aslu Nah Asal dia ibadah ni Ialah Dilarang Asal ibadah adalah Dilarang Al-aslu fil ibadah Al-hazru wal-mana'u Nah Asal ibadah ni Dilarang Teguh Semayan ni kalau tak ada ayat Quran, aya, tak ada hadis mai suruh semayan, kita nak mai dak? Dak ke? Okay? Okey panggil pekerjaan hak dinamakan ibadat asal dia teguh. Malaikat ada hak suruh baru kita boleh buat. Nampan? Mana? Paga asalnya hutan asalnya kalau kita tak ada batu cendok, tak ada gi beli ertah serang ni kita nak gindebah kira. Kita nak ginandai dak? Tak, tak leh karena itu asal ditegah. Buah jadi hak milik. Ada luah mana luah serang ni hak kita. Nomor batu cendok pun cerak. Ah, jela boleh boleh ginandai lah tu. Kalau tak ada beskara kita nak gitani, ah taleh, taleh. Taleh. Ogah okay, ke rumah saya ya ginandai balik jahan. Kenuh dah yagi. Bu siapa hor paham tetah dah la 20 ra. Mari sedaq tak habis. Kau senguan. Habis. Sesak semula. Nak buka dah. Habis kena. Nah, tu? tu, tak ada nombor batu cendok tu. Tu dunia. Pas ning agama ning kita beribadah ni kita nak pergi buka gaji di hari akhirat. Nak pergi buka ni ya cek di hari akhirat. Allah Taala sebagai untuk kau di-juru letak hukum betul ke salah kamu buat-mari kat aku hari ni ha, tu kita serenok ni wahai adik kakak kapung eh umat Islam kita kena yakin apa dia yang kita nak buat sekarang di dunia walaupun demo nak katalah mana biar ke asalkan kita betul dengan sunnah apa? akhirat esok Allah terima hak kena dengan sunnah saja hak tak kena dengan sunnah Allah tak terima belanah ke dia? dah benda ni buka sunnah buka imej syafi'i e. tak kena gano buat kita pakai buat dulu tak buat jadi wahbi ha, ni beringat dah, beringat satu racung kena usik sebut kata wahbi tu, oh ya apa tak dengar dah wal'iyazubillah misal kata wak maka ke eh. mati bila orang mati pakai wak maka tujuh hari ke empat puluh ke seratus ke setahun dia ikut lah itu tak ada tak ada zaman Nabi pun tak buat sahabat tak buat mzahanafi maliki syafi'i habali pun tak ada tak ada kata kata kata sunat buat tak ada tak apa Kenapa zaman Nabi sepupu Nabi mati nama apa Abu Jahfar bin Abi Talib mati satu peperangan nama pejamutan. Boleh Nabi tahu? Nabi wayak pada sahabat hendak hidup ni isna'u hendaklah membuat makan ni wagi kepada anak bining Abu Ja'pah kerana dia tengah susah tu asal jadi hadis ni semua mazhab yum rap kata sohih. Pasal pasatu pak pak mazhab wak makan orang segar wak makan wak gi jamu kepada ahli si mati adalah sunnah kau tu hak hari ini aku wak gi esok pun pula wak gi lusa pun pula wak gi Sapa tengok orang okay, kalau orang-orang okay, okay, Arab Mekah yang buat 3 hari kan tu takziah ni masa 3 hari dah. Hmm. Hak tu hasar. Jadi kalau masyarakat rumah kita bila ada orang mati tu eh, hak susah tu. Anak-anak bini hak hak pak mati tadi tu kena pakat buat. Jadi menyalahi kita dengan hak Nabi suruh tadi. Selisih kadah Nabi suruh orang hak segera kalau tak ada kena bala kemati je ya, tu akak wak makan wak pergi kepada anak isteri si mati sunnah sunat rumah kita bukan sini saja berlaku kalau tak wahla ni ha wahabi ha ah, ni penyakit <laughs> nak no, oyak benar-benar tahu ha wahabi dia tempat poin tu nyanyuk kepada wahabi wahabi tak apa wahat tu nama Allah dia orang menganying-anying dengan nama Allah antaraina muka kitalah kena. Bau yang ni mati, orang ni lah kena buat, orang ni lah kena jamu tak. Ah, jadi menyalahi dengan Nabi suruh. Pasat tu, Pak Bazhah kata makruh. Pak Bazhah kata makruh. Kita mazhab Syafi'i dah. Makruh. Anak murid mazhab Syafi'i, Habbali pun makruh. Buat bakai sepupu kita duduk duduk buat. Tok guru Imam Asy-Syafi'i Maliki pun kata makruh. Masalah tua sekali, Hanafi pun kata Mekruh Mekruh tak ada pahlawan apa-apa Ada juga sapa-sapa kata haram Kita tak say lah, like, bunyi kasar sangat tu Mekruh pun tak apa lah Tak Jadi, learning kita nak ajak masyarakat Mari, turut cara yang Nabi ajar ah, Wahbi Apa? Bila ada orang yang mati Tak kena buat hak mati yang yes, sebab kita duduk buat buat hakmatiyah habis RM10,000, RM20,000 ambil RM10,000, RM20,000 ni pergi buat sejik pergi buat sekolah pergi gali telaga wakah orang panggil sodakah jariah tawon orang duduk orang tuan duduk dalam kubur boleh makan pagi petas apa kemar Pak Mazhar tak ada hilah kata boleh orang tu nampak satu benda kena perhatian mulut eh hey, ibu bapa ada kakak perhatian mulut kita Allah ni di akhirul zaman ni kita duduk kalau jari ni duduk di clicking kita dah imej syafi'i duduk di ibu jari kita ajak umat sekarang pergi turuk syafi'i sungguh syafi'i pun kata makroh oh ni pun tak buat maka kematian ni wahabi ni tak kenal. Muhammad Abdul Wahab Wahabi Wahabi ni baru 230 tahun yang baru kita tak ada kenal randu kita nak ajak masyarakat pergi turuk imej syafi'i ni hampir 1000 tahun lebih dah. Image Syekh kata makruh. Muhammad Abdul wahab beranuk lepas benda image Feqi mati 800 tahun lebih. 900 tahun lebih baru beranuk. Tak kena gandu dengan Wahabiah Kita dah ajak masyarakat sekarang akidah cara kena Tuhan, we supa dengan hak image Syekh Semai ya, we image Syekh jadi penyakit Wahbi pula. Orang ada kata kok orang wahbi wahabi demo gi jawab depan tohai akhirat nah. jawab amat? kalau boleh jawab. Bakali tohai buih besar mai dok mai nama dia kena buat pelaga gitu. Kena nama dia kena bo fitnah satu racung. Bunyi kata Wahbi ni gak pakat tak terima apa sekargoyak apa buat tu ayat pakai tali dia. Wal billahi bin salih. Ibu bapa kena reti kita ni hamba pada Allah. Agama Allah, janganlah jadi tukang sendirilah agama. Kita jua terima, jua pakai, jua buat, baru layak kau ke pula. Tak ada kena kelahi. <laughs> Jangan kelahi. Jangan kelahi. O apa? Bila mungkari aku kiri, muatta aku bawah, farudduhu ila Allah wa Rasul. Pakak kelik cari kuraid deh. Sendir. Tak ada kelik cari puak, kelik cari hawa nafsu, tak ada. Ha ni, cara ni, malam ni kita nak ajak semayel cara semayel, cara berjalan nak gim sejejak cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha lama wahbibullah. <laughs> tak kena, tak kena. Allah. Ingat eh? Hmm. Malaning, bila kita jelah dah nah, ambil asmaya sepenuh dah, dah pakai yang mulai belakang dah nah, pakai yang nak pakai asmaya jalur-jalur bonga-bonga tak ada kalau tak apa ni aa, khot khot ni ke apa ha, macam jalur kain tu ha, macam jalur kain tu ok tak apa tak apa dah eh? lepas tu, Uh, di, di, di di apa ni digalakkan kalau baju ni tangan panjang. Karena ada hadis Nabi ya, eh? sising tangan baju dalam sembahyang. Malulah kita ambil sembahyang ada sising dia. Bodoh nak sembahyang tu ke tahu. Mulah kita nak tahajud juga harap. tak Takbir ya gaduh-gaduh dia. -gaduh, ya. Mari takbir lalu. Pas tu dah pakai sising tangan baju itu, pakai turun baju tahu Ara ni macam mana? Apa kena gerih? TikTok dia Jawa dia. Dia org sekali dengan baka nabi. Jangan pehati hati-hati. Adalah hadis nabi larat sising tangan baju. Dalam bukan dari semaya sising tak. Apa ni kita sising belum ada semaya, semaya dengan tangan baju tersising. Napa? Pasal satu lama-lama kata Tangan pandak tu kurang chome kita adalah semaya. Tak ada siapa berdesa ni. Apa jadi kita mari semuanya. Pakai seluar kain ke labuh. Apa ini sikat. Kita tahu dah tu. <coughs> Bila kita terus duduk pergi ke masjid. Dengan cara tenang. Tak boleh nak lari nak bergupoh gapah. Kita kebel, letih, waha-waha. Tak boleh tu. itu. Ha? Allah. Hmm. Hadis daripada Abi Hurairah apabila diikamatkan solat janganlah kamu datang kepada semayah dalam keadaan kamu berlari Nah, wa'alaikumusakina munggilah berjalan lagi sejik itu dalam keadaan eh, tenang jangan gaduh-gaduh wah-wah kita kebe baca apa ni apa tu tak ada tak ada tak boleh lah lagu itu makroh dia nah Patu. Dan bertenang-tenanglah Maka apabila kamu dapat Maka bersolatlah dan apa yang kamu lupa makau sepernahkanlah. Makau mung janggegi lagi, Jangan hingga wujud jadi letih. Kau nak nak wudhukah? Jangan jangan jangan. Skoda munde. Kalau dia diwar kah? Myanmar mu tambah satu lagi. Kalau Malaysia tambah dua lagi. Atu maksudnya lah tu. Satu Ini hadis apa ini? Muslim, ni? Muslim Nes02 Tirmizi 327 mm. Tu nombor batu cendok tanah kita tadi Hmm Ini orang nak belajar ni Pernah? Hmm. Apabila tengok kita berjalan ni Ha ni jalan ni Saya pun Tak dok ada doa Ada doa Kita Di rumah nak mari sejik ni Ada doa Bila-bila kita jalan Siapa ingat ni? Allah ja'al Fi qalbi nura Wa fi basari nura Wa fi sam'i nura wa, wa, ayyami, wa ayyamini nura Wa ayyasari nura Wa fawqi nura Wa tahti nura Wa amami nura Wa qalfi nura Wa azibli nura Adih ni Sahih muslim Sahih hmm. Sahih muslim dan ada dalam syarah bagi Imam Imamun Nawawi dan ada juga dalam sahih fiqhus sunnah hmm, jelas nabi yang baca doa ni doa kata Allahumma ja'al fi qalbi nur masa kita nak mari sujud ni belah jalan belah bawa mulut ke baca ya Allah jadilah hatiku ni nur Nah, jadikanlah dalam hati aku ni Ya Allah Nura cahaya Wafi basari nura Mata aku bercahaya Wafi sam'i nura Dan telinga aku juga bercahaya Wa'ayyamini nura Dan sebelah kanan aku pun cahaya Wa'ayyasadri nura Sebelah kiri aku pun bercahaya Wa'fauqi nura dan atah At pun bercahaya wa tahti nurah wa amami nurah depai aku bercahaya wa khalfi di belakang aku pun nurah wa azim li nurah meliakalah aku dengan cahaya hadis sahih muslim mana kita baca nak ni Haa. kena baca nah, lepas yang nak dicahaya oleh kubur ni ni, ni. Pak, apa yang makin habis, make di hati mata, telinga kiri, karni atas, bawah, belakang, depan habis Allah cahaya kepada hidup kita Allah, ya sendiri bila ada cahaya dia tak sesak lah, pasal dia dah, nah, bila ada cahaya pelitor dia, ada, ada, ada kereta jalan malam ada pelitor, dia betul dengan mata hmm. pakat baca ni dahnya bari ya. Baik. Ah uh, kena ustaz kita cari taikasan tapi. Hmm. For, for ustaz anggap mudah ni daya timadun dah. Hmm. Bila siapa di masjid sini ni nah. masuk kaki kan ni bismillah wassalam ala Rasulillah Allahummaftahli abwa barhamatik. Nah. Allah bila keluar bismillah wassalam ala rasulillah allahumma inni as'aluka min fadlik juga hadin pun hadis riwayat ibni majah daripada fatimah binti rasulullah SAW alaihi kana rasulullah SAW alaihi wasallam masjidah dakhala yaqul nabi apabila dia masuk masjid dia baca bismillah wassalam ala rasulillah allahummaghfirli dzunubi waftahli abwa ba rahmatik dan apabila Nabi keluar, bismillah wassalam ala rasulillah Allah mufri zuubi waftah li abwaab rahmah abwaab fadlik. Jadi kebanyakan kita ni duk baca hak hujung-hujung Masuk Asau umftah li abwaab rahmah wa tubi al minni min fadlik. Nah, apa dah asa kebaca. Kaki kanan masuk, kaki kiri terbeik. Ni hadis neh, ini hadis. Hmm. Allah Allahu rabbiyakareem. Apabila kita masuk dalam masjid, masjid ini dah, di masjid dah. Bukan surau, ni masjid kan ni. Tak boleh kita nak nyatok, kena sembahyang dulu, sembahyang apa? Tahiyyah masjid. Tahiyyah-tahiyyah bahasa kita memuliakan. Hadis Nabi kata, memuliakan masjid, sembahyang sunat dua rakaat. Memuliakan Kaabah, tawaf, memuliakan kedua ibu bapa, buat baik. Kenalah tu dah tu jangan janganlah, yeah. jangan-jangan nah, kita nyatok mari nyatok tak boleh kerana Nabi lari hmm. sukaranya so, kita malu ke Nabi tak apa ha, lari saja dosa kalau nyatok so kira dosa ke apa tu Nabi lari kita jangan langgar Nabi suruh kita buat tak apa nah? hmm. kalau kita masuk ok kalau maya sunat pun tak ada tak sama ya yeah. nanti semayat fardus selalu. nanti semayat fardus selalu. Nampaknya Daripada Abi Hurairah, an-nabi sallallahu alaihi wasallam ida aqibatis solah, fala solata illa al-maktubah. Apabila dikoma' semaya maka tak boleh nak semaya sembahyang sunat melainkan sembahyang fardu je. Tak boleh lagi. Hmm. Satu hadis lagi adalah Bilal azan. Apabila geliceh matahari Maka ia tidak melakukan ikaman Sehingga Sehingga keluar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Maka apabila Nabi keluar Ia bila terus melakukan komat Semua lepas dia tengok Nabi keluar Karena Nabi ni Ia masuk Nampak Nabi masuk Bila terus komat Nabi tak ada semain sunnah kah? Maksudnya sunnah di rumah Dia sunnah ni Maksudnya sunnah rawatik ni di rumah Lebih afdal Hmm Hmm lagi Allahu Akbar, Allah Akbar Ketika mana kita nak bangun Berdiri Masa bagi ke kaumat Ketika mana Kita nak bangun berdiri Masa bagi kaumat Daripada Abi Hurairah Yaqun Akdimatis Salah Faqumna Ada ni, ada lagi. Maksudnya diikomatkan solat maka kami terus bangkit berdiri lalu kami membetulkan sab-sab sebelum keluar Rasulullah pada kami. Shallallahu alaihi wasallam. Ani. Saat ini nampak Nabi terbaik Bila komat. Nee. Nah. Honing diikomat maka kami terus berdiri. Kami betul sah siap belum pada nabi mai pada kami lagi. Maknanya sah hadis ni ni sah betul dulu belum pada nabi naik jadi tak Boleh tak ni? Boleh. Ataupun belum pada belum pada takbir betul sah. Nabi tak takbir, lama manusia tak betul. Tak rapat dan tak betul. Ni penting. Ini sekali banyak-banyak kalau kalulah sejik gagan sunnah masya sah semaya tak ada sakit hati kalau masjid bukan sunnah ga rabbia karib saya biasa dah kita tak boleh tengok ya kita kita wasakan orang ramai-ramai buat kita kalau tengok sah jari-jari bahasa -jari, senih hati tak kita nak bayar bahasa tak senih hati ni kerana kita dididik dengan suruh-turuh nabi kan jadi patu aku kena rayat kalau dia menyalahi sunnah kita chunguek -cik, chunguek suruh perangkap chunguek chunguek oh, pak hor suruh perangkap sikit oh hmm paling ngok ngok ngok paling tu perang baik kain ye sunnah dia hak kena nah dia tak kenal sunnah pun nus sada nus akhlak nus penuh belako ni saya besok sejak rumah tak apalah memang tahu dah penggan kita tangi nampak sah depan. Red semaya nampak dok jarai je kita kesong-kesong-kesong. dia 50 tahun dah. Agi buat seje lah ilmu hmm, Bunyi bunyi macam na. hmm. paling nak. Palai tu orang berat. Tak dok sah pertama Nak mengurih. Wal iazubillah. Tetu guru hajjalah. Masyarakat supaya turun nabi semaya jumaah sah bila Ya betul banyak betul dah. Karena dia ada ada mozek biru hijau hitam putih. Tu kalau nak tunggu betul-betul kena betul tuming Rapat ni ha masya-Allah. tak reti rapat. Ah tu kita rasa nak suka juga. Kita rapat, tak rapat kita. Tak rapat sikit. Tak dia. Ha. Ah, kena hajar bahasa Cina lah itu ni Yo setan ni yo sungguh. Yo lagu sungguh. Jangan tidur Nabi, takut mun keno. Dan keno mun ke syurga aku sore baseng ngaka. Yo ndak bisa lagi kita masuk ngaka kali dia. kali dia Yo. Karena dia itu Tuhan hukuman dah. Mun ngaka. Begelai nguak pakada tarik kita nak gigi sekali dengan dia. Tu setan. Cuba pergi perhatikanlah. Kadang-kadang tatai mimpi macam saya naik pahata. Ada atau betusah mengapah sah? Dak. Pakai naik ni tak ambil Allahu Akbar Haa Tak malu ke Nabi Kena menuduk tak kebelah ni Haa tu Kau tak tak buat apa ni Kau ni ada sejekah Kau ni ada sepak tak angin Tak rapat Semuanya huumala ni Wahai rumah Islam. Semaya jemuh ni Kuajik pe atas kita Seorang laki-laki Jangan semaya di rumah mayat di tempat azan Yang dia azankan Ni orang lelaki Orang jatah Bila mari semuanya jemuh Mi tak rapat sah kaki A dengan kaki B ni rapat sain sama sain kena rapat mirah kaki rapat ni siapa sudah semai semaya kru kita suruh rapat ya rapat tak? baru kanan 2-3 jadi saya kata nak kerah siapa bila perapak sah pun tak henti ini dia lah belakang ni oh ni oh ni wahbi ni saya perapak eh, sah lah ni wa la'ayyazubillah bah tu nak gi royaklah bang. Ini saya dok terah banyak tempat dah. Tak reti jugak. <laughs> Suruh rapat tu tak reti. Eh. Ada jugak alasan saya. Nampak tu mana lalu Ah. <laughs> tu lawan lalu hmm. Wal iaz billah min zani. kita pakat nak ahli hey, orang-orang okay, okay, tahu, pakatlah hajak masyarakat we kenal dengan cara Nabi. Ha semayah Ha semayat, Ha jadi tu imi Ha duduklah semayah Sudah semayah Duduklah mana Baca gapo. Eh orang tahu Ajaklah masyarakat Serupa dengan Nabi kamu Karena itulah tugas kamu Orang tahu Kena ayat pada masyarakat Allah Allah Allah Allah Rabbiyah Karim La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Alhamdulillah Rasulullah. Hmm. ini ditanggung sekiranya ime berada di luar masjid haa ni hak mana ni ada hadis Nabi kata apabila dikomat semaya jangan kamu bangun berdiri hingga kamu tengok aku hmm. ini ni ditanggung sekiranya ime berada di luar masjid nah komat dulu ni eh? Jangan bangun lagi nampak e-mel masuk boleh Adapun jika e berada dalam masjid maka ada padanya keluasa sama ada berdiri itu pada awal iqamat tengah qamat akhir qamat khilaf pendapat ulama mazhab adalah atah uh, adalah Anas radhiyallahu anhu beliau bangkit berdiri ketika diucapkan iqamatissalah ha itu mengikut Anas nah mengikut Anas hmm. Kadang ada orang kata, korqah mati salah. Ni, nah, bangun. Dia kata, tak, bulan korqah boleh bangun dah. Tengok, tengok kat ada, elah lah, kalau dua sah, ni, nah, akhir-akhir korqah, tak apa. Tapi, kadang nak, ha, ha, ha, ha, masuk dengan maknunya dia, korqah mati salah, bangun, bangun, bangun. Dapat, eh? Hak tak ada, langsung sudah korqah, tak tahu ke mana lagi. <laughs> hak tu tak say, hak tu. Hak tu, tu memang tak kena. Allahu Rabbiyakarim itulah malah ni sebagai kisipulanya ibadat adalah paedah ibadat ni satu taupi fiyah ada krok dia ada kane dia siap-siap dan yang kedua asal ibadat ni adalah dilarang mereka ada nas dalil yang menunjuk kata suruh baru kita boleh buat Nah, eh? hmm. Dan mari hal-hal semayah ni ha? Jadi bila kita Ambil semayah yang sempurna Siap dah di rumah Pakai yang pucamil Siap belakang dah Dalam kita berjalan hari ni Ada doa Yang disunuhkan baca Nah, InsyaAllah aa, Kalau ustaz kita Boleh terakhir Ada kita ni di rumah? Ada mukanya 23 ni taikasan besar dapat tak apa sutar jadi ya, tak, tak lama ingat ha. tak ingat apa pun ingat sikit-sikit dah patu bila je kita nak bangunnya sembahyang boleh bangun qomatis salah boleh boleh bangun akhir qomat pun boleh tak pandai itulah wallah alam safurullahal azim li amri ilallah Allah wallah basirur bil -ibad.